Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, Kak Naomi, gimana nih kabar Kak Naomi, hari ini? Baik kak. Puji Tuhan. nah Kalau begitu adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik yang di rumah sehat selalu ya. Karena pada hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah bersama-sama kakak lain yang ada di sini. Nah, adik-adik pada hari ini dan ibadah kali ini kita akan ditemani oleh Kak Babam sebagai gitaris, Kak Beatran sebagai kahornis. Dan Kak Richo, serta Kak Amis sebagai Liturgos. Nah adik-adik sebelum kita masuk ke dalam ibadah nih, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo adik-adik berdiri. Nah kalau masih lihat nih kayaknya banyak adik-adik yang masih duduk nih. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian yaitu hari ini harinya Tuhan. Semangatnya Adik Adik juga kayaknya belum semangat nih Kak. Iya nih kayaknya Adik Adik belum semangat nih masih loyo. Nah, karena itu kita akan ada satu pujian lagi yang berjudul Pujilah Nama Tuhan nyanyilah dengan riang. semangat hari ini untuk menjalani ibadah. Nah maka dari itu kakak ajak adik-adik untuk saat teduh. Nah kita lipatkan tangan, tutup mata dan tundukkan kepala saat teduh dimulai. teduh selesai Nah adik-adik tetap dalam posisi berdiri yang tenang ya Adik-adik kita mau nyanyi lagu lagi nih Kita nyanyi lagu baca kitab suci doa tiap hari Ajak adik-adik untuk lipatkan tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul dalam ibadah IHMPA online kali ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, kakak-kakak layan yang akan membawa firman nanti. Dan kiranya kita bisa siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pujian. Ayo kita buka Alkitabnya. Ayo dibuka Alkitabnya. Kayaknya dia belum buka Alkitab tuh, Kak. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Nah, kita buka Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 5. Kalau adik-adik kesulitan dalam membukanya atau mencarinya, boleh minta loh ke papa mama atau ke opa dan oma. Nah, Mazmur 103 ayat 1 5 yang begini bunyinya. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memohkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah adik-adik seperti Mazmur yang sudah kita dengarkan tadi, ternyata ya Kak Naomi, Tuhan itu sungguh baik di kehidupan kita. Nah Tuhan itu mengampuni kita, mengasihi kita dan membimbing kita. Nah oleh karena itu kakak undang adik-adik untuk menyanyikan lagu God is so good diulang dua kali ya. Adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Adik-adik siapkan alkitabnya, alat tulisnya dan perlengkapan untuk aktivitasnya nanti ya Jangan lupa Sekarang yuk kita dengerin firman Tuhan Shalom, selamat hari minggu adik-adik Wah seneng banget kata bisa menyapa adik-adik yang di kelas TK Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya, siapin Alkitabnya dulu ya. Ambil Alkitabnya dari Matius. Kitab Matius pasalnya yang ketujuh ayat 7 sampai 11. Adik-adik bisa minta tolong sama Mama dan Papa yang menemani ibadah ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, biarin Alkitabnya tetap terbuka, kita mau berdoa dulu. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pada pagi hari ini engkau boleh bangunkan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firmanmu. Berkati kami ya Bapak, ajarlah kami agar kami boleh mengerti firmanmu dengan baik. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Alkitabnya diambil lagi, tadi dari Matius 7, ayat 7 sampai 11, yang akan dibacakan oleh teman kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 7, ayat 7 sampai 11, berbunyi hal-hal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 baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu yang di surga ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya demikian pembacaan Alkitab hari ini nah demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini adik-adik sekarang kata mau tanya Gimana caranya kalau kita berbicara sama orang-orang di sekitar kita, adik-adik? Kalau adik-adik mau panggil mama, papa, mau ngomong sama oma, opa, caranya gimana? Ya tinggal panggil aja Kak Tasya namanya. Misalnya, mama tolongin dong, aku mau makan, udah lapar banget. Papa, tolongin dong, aku mau beli mainan itu. Atau misalnya adik-adik mau ngomong sama... Oma-opanya Tapi enggak serumah bareng kak Oh bisa lewat? Telepon Bisa telepon Omanya tanyain kabar Oma apa kabar? Ya kan? Kalau kita bicara sama orang-orang yang ada di sekitar kita gampang banget Nah sekarang katanya mau tanya Gimana caranya kalau kita mau bicara sama Tuhan Yesus? Coba gimana adik-adik? Apakah Tuhan Yesus? Halo Kayak gitu Gimana ya? Coba lihat gambar ini. Kayak gimana? Lagi ngapain gambarnya? Iya, pinter Berdoa. berdoa Doa adalah cara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini... Tentang seorang bapak yang bernama Bapak Matius... Bapak Matius bercerita adik-adik Tentang khotbahnya Tuhan Yesus di atas bukit Tentang berdoa Nah, tentang berdoanya seperti apa kakak? Seperti apa kata Asya? Nah, jadi adik-adik Tuhan Yesus mau bilang Kalau berdoa itu adalah cara kita untuk berbicara kepada pada dia terus kenapa kata Syah, kita harus berdoa coba sekarang kata eh uh, suruh adik-adik untuk tarik nafas coba adik-adik tarik nafas buang nafasnya, jangan lupa dibuang sekali lagi, tarik nafas buang lagi nafas yang kita miliki sampai hari ini semua sumbernya dari siapa? dari Tuhan, Tuhan Yesus. Coba dilihat kanan kirinya. Oh, ada mama, ada papa, ada oma, ada opa, ada kakak, ada adik. Keluarga yang kita punya itu semua asalnya dari dari siapa? Dari Tuhan, dari Tuhan Yesus. Terus coba dilihat ke dapurnya, dilihat ke meja makannya. Wah kata Syah banyak makanan favorit aku Nah makanan yang adik-adik makan tadi sarapan atau yang nanti makan siang Itu semua dari siapa? Asalnya dari Tuhan, dari Tuhan Yesus Coba kata Syah mau intip keluar jendela Wah kata Syah langitnya cerah banget pagi ini Ada awan kak, ada burung juga lewat Nah, adik-adik masih bisa melihat langit yang cerah, langit masih cerah, banyak awan, ada burung-burung. Itu semua juga berkat dari Tuhan Yesus. Adik-adik punya banyak mainan. Apa ya? Oh, kata siapa punya Tini sama Tono boneka di sini. Adik-adik mungkin punya robot-robotan di rumah, mobil-mobilan ada yang punya boneka juga, Barbie, banyak mainan. Semua dari siapa? ya? Dari siapa? Dari Tuhan, dari Tuhan Yesus. Untuk itu Adik-adik, kita harus apa? Berterima, berterima kasih. Kan Mama sama Papa suka ajarin. Joseph, kalau misalnya Joseph dikasih hadiah sama orang lain, jangan lupa bilang apa? Bilang terima, terima kasih kan? Nah, semua yang udah Tuhan kasih banyak banget buat adik-adik. Adik-adik juga jangan lupa untuk berterima berterima kasih. Jadi, kita eh, harus berdoa, berdoa menjadi salah satu eh, cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Katanya mau tanya, siapa di sini yang udah bisa berdoa sendiri? Tunjuk tangan. Siapa ya? Wah adik-adik di kelas TK besar pasti udah pada bisa berdoa sendiri nih Coba biasanya adik-adik berdoa pas kapan aja Ayo pas kapan aja berdoanya Oh aku berdoa pas mau makan kata Syah Iya apalagi Aku berdoa pas sebelum tidur kata Syah Aku berdoa pas bangun tidur kak Betul Terus pas kapan lagi? Aku berdoa pas mau belajar, Kak Berdoa juga sebelum mau pergi keluar rumah. Wah, hebat! Nah, biasanya apa aja yang adik-adik omongin dalam doa adik-adik? Pastinya ucapan terima kasih dan ada permintaan juga ya. Tapi Kak aku belum bisa berdoa sendiri. Oh iya gak apa-apa Kalau masih dibantuin Diajarin sama mama sama papa Gak apa-apa Adik-adik ikutin dengan benar Terus berdoanya dengan Sikap yang, yang baik Gimana sikap doa yang baik Coba Dilipat tangannya Tundukkan kepala Dan tutup Matanya Siapa yang kalau berdoa masih suka ngintip-ngintip? Nah itu bukan sikap berdoa yang baik Tapi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Patangan, tundukkan kepala dan tutup matanya nggak apa-apa ikutin kata-kata mama sama papa Kalau adik-adik belum bisa berdoa sendiri Nah adik-adik harus belajar mulai dari sekarang nih Untuk belajar berdoa sendiri nggak usah panjang-panjang adik-adik doanya Yang pendek-pendek aja Tapi Tuhan Yesus Pasti dengar doa adik-adik. Contohnya, misalnya adik-adik mau berdoa makan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan yang ada saat ini. Semoga makanan ini boleh menjadi kekuatan buat aku. Amin. Udah, gak sepanjang panjang-panjang. Apalagi misalnya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangunin genta pagi hari ini. Amin. Nah, Adik-adik, Tuhan Yesus senang banget kalau adik-adik mau berbicara sama Tuhan Yesus lewat apa? Doa, lewat doa. Nah adik-adik, jadi mulai dari sekarang nih, dari adik-adik masih kecil, jangan lupa untuk terus berdoa sebagai ungkapan syukur atau rasa terima kasih kita, terima kasih adik-adik kepada Tuhan Yesus yang udah kasih banyak banget berkat dalam hidup adik-adik. Jangan lupa juga yang tadi, sikap doanya harus yang be yang benar. Nah, adik-adik, jadi cerita firman Tuhan seperti itu hari ini mau mengajarkan kita untuk su Menjadi anak-anak yang suka dan rajin berdo, berdoa. Meskipun adik-adik masih TK di kelas TK, tapi adik-adik tetap bisa berbicara dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus lewat doa. Jadi kalau adik-adik bisa makan hari ini, adik-adik dikasih mainan hari ini, jangan lupa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mainan yang aku dapat hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk... Makan pagi hari ini, Amin. Nah, oke, okay. jangan lupa ya adik-adik untuk memulai semua aktivitas adik-adik dengan -adik do, dengan doa. Nah, setelah ini kita akan bikin aktivitas yang nantinya akan dipimpin oleh Kariska adik-adik. Adik-adik ikutin ya. Kata saya tunggu aktivitasnya di grup WhatsApp PLKPA Demikian Firman Tuhan hari ini, Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini ketemu sama Kariska untuk mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitasnya hari ini untuk semua kelas, yaitu kelas TK, kelas AK, dan kelas AT. Nah, tadi kalau kelas TK udah diajarin sama Kak Tasya. Kalau kelas AK sama Kak Dina ya tadi ya, dan kelas AT sama Kak Tommy. Nah, hari ini aktivitasnya adalah Kariska Rizka mau mengajak adik-adik untuk membuat jeplakan tangan seperti ini kayak gini nah caranya gimana Kak caranya adik-adik siapin dulu alat bahannya siapin kertas HVS satu lembar aja terus siapin uh, solatip terus siapin gunting Lalu ada krayon dan ada spidol juga ada Pulpen, kalau nggak punya, gimana, Kak? pakai apa aja yang adik-adik punya di rumah adik-adik? Oke, nah yang pertama kita lipat kertasnya, kertas HVS-nya jadi dua bagian seperti ini. Nah, kalau sudah tangan kirinya dijeplek di sini, di kertasnya seperti ini. Kita jeplek ya, khariska jeplek ya. Tapi jangan sampai nanti pas digunting kertasnya jadi putus, jadi jeplaknya agak-agak mepet ke yang lipetan ini, lipetan dua ini. Oke? Kariska jeplak ya sebentar. Nanti kalau udah selesai di jeplak tangannya, pakai tangan adik-adik ya. Kalau adik-adik yang kelas TK kan tangannya kecil nggak apa-apa. Atau kalau mau pakai tangan mamanya juga enggak apa-apa, mamanya bisa bantuin juga. Nah nanti di ujungnya ini, adik-adik tambahin seperti ini. Nanti ada gambarnya di sini ya. Adik-adik tambahin seperti ini supaya dia nggak copot. Jadi tangannya kalau dibuka jadi seperti ini nanti. Tuh gitu. Oke? Kalau udah selesai di jeplak kayak gini, kita gunting gunting ya guntingnya yang rapi kalau adik-adik yang kelas TK kalau belum bisa minta tolong bantuan mama atau papa atau kakaknya atau tantenya siapa aja yang dampingin adik-adik sama ibadah hari ini guntingnya pelan-pelan aja biar rapi ayo adik-adik kelas AK sama kelas AT Dikerjain ya Kayaknya Kariska udah lama deh nggak ngeliat Fasko e, ngirimin aktivitas ya Fasko ya Siapa lagi ya Kelas e, AT Oh Beni, Beni. Ada Betris Terus e, Ada Genevieve ya Genevieve juga jarang nih ngirimin aktivitas Nanti Kariska tunggu ya Untuk kirim aktivitas Pokoknya Kalau misalkan barang-barang yang Kariska sebut nggak ada di rumah Sekreatif adik-adik aja. Pakai barang-barang apa aja yang adik-adik punya. Oke? Sebentar, dikit lagi nih selesai. Nah, nanti untuk yang kelas TK, agak berbeda nih aktivitasnya sama kakak-kakak yang kelas kecil dan kelas tangguh. Kalau yang kelas tangguh, nanti menuliskan adik-adik itu -adik mau berdoanya buat siapa aja sih gitu nah kalau kelas TK hanya menuliskan kalimat aku mau berdoa sesuai dengan firman yang tadi sudah disampaikan berdoa itu nafas kehidupannya orang Kristen adik-adik, orang yang percaya sama Tuhan Yesus jadi kalau kita bangun tidur kalau kita mau pergi kalau kita mau makan kita harus apa berdoa Nah udah jadi ini punya Kariska udah digunting. Jadi kalau dibuka dia nggak putus tangannya gini, oke? Okay? Kayak gini ya. Kalau sudah sekarang Kariska mau jelaskan untuk adik-adik kelas TK. Adik-adik kelas TK boleh dihias, tapi di tengahnya ditulis aku mau berdoa atau mau diganti pakai namanya misalkan Kenneth mau berdoa. Terus siapa lagi? Sofia mau berdoa. Helen mau berdoa. Pokoknya kayak gini. Nanti adik-adik hias kalau Kariska hias ya pinggir-pinggirnya Kariska pakaiin krayon sama pakaiin spidol terus Kariska hias pakai bunga-bunga terserah adik-adik mau seperti apa ya yang penting dihias mau hias saya pakai krayon pakai pensil warna pakai spidol terserah nah kalau sudah nih kalau sudah jadi adik-adik tempel pakai sini Kariska punyanya stick es krim. Kalau adik-adik di rumah adanya sumpit, terus sedotan, terus misalkan adanya cuman lidi, nggak apa-apa, pakai aja. Yang ada di rumah adik-adik. Nah, ditempelnya jadinya seperti ini. Gini ya, ditempelnya. Bentar, Kariska tempel dulu ya. Kita pakai solatip, Boleh pakai double tip, boleh pakai apa aja deh yang adik-adik punya di rumah adik-adik. Oke. Okay? Nah kalau udah ditempel jadinya kayak gini adik-adik Jadi bisa dipegang kayak gini ya Jadi nanti kalau di foto Untuk dikirimkan fotonya Gini deh pegang nanti adik-adik sambil senyum Oke Ini yang untuk kelas TK Nah kalau yang kelas kecil sama kelas tanggung Gimana Kak Rizka? Sama kan tadi yang polos ini Ini kayak gini Adik-adik hias juga seperti ini Kalau Kak Rizka, kayak gini Bedanya adalah Di setiap jarinya Adik-adik tulis, adik-adik mau berdoanya untuk siapa. Kalau Kariska di sini berdoanya, nulisnya untuk mama, papa, kakak, adik, sahabat, oma, terus opa. Ada lagi orang sakit bangsa dan negara sama gereja. Adik-adik boleh sebutin misalkan namanya, aku mau berdoa untuk misalkan pas adik-adik mau berdoa untuk teman-teman adik-adik. Misalkan aku mau berdoa untuk Anya. Aku mau berdoa untuk Abigail. Aku mau berdoa untuk Rachel, kayak gitu ya. Terserah adik-adik pokoknya. Kalau sudah, nanti dihias. Nah, kalau adik-adik AK sama adik-adik ate, nggak usah pakai stick es krim ataupun sedotan kayak gini aja. Nanti ditempel di pintu kamar atau nggak di dinding kamar atau yang kelihatan sama adik-adik, biar adik-adik selalu ingat untuk selalu berdoa. Apapun kondisi kita seperti itu ya, adik-adik. Jadi, jangan lupa untuk di kerjakan dan juga dikirimkan ke grup WhatsApp LKPA Salam depok nanti Kariska, Kadina, Katasha sama Katomi lihat ya. Dada adik-adik sampai bertemu lagi minggu depan Tuhan memberkati. Nah adik-adik kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana nih firman Tuhan nya? Nah adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa dalam apapun yang adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah adik-adik juga jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah kakak lain berikan tadi Nah aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan adik-adik bisa fotokan lalu adik-adik kirim ke grup WA Pelkat PA Shalom Depok Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa atau oma dan opa Persembahan adik-adik bisa dikirim ke gereja dari hari Selasa sampai Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore Atau bisa ditransfer melalui barcode di sini. Nah adik-adik sekarang kita masuk dalam warta PA Warta PA yang pertama Kakak layan pekat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun Untuk adik layan dan kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 5 Juli sampai 11 Juli Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kakak layan selalu Warta PA yang kedua, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk absen di kolom komentar dengan format, dengan format nama underscore kelas sudah beribadah. Misalnya, Naomi underscore kelas 6 sudah beribadah. Nah, warta PA yang ketiga, untuk adik-adik dan orang tua, mama papa atau oma opa yang belum bergabung di dalam grup PA, Nah adik-adik mama papa dan oma opa bisa join melalui link yang ada di bawah ini ya Atau bisa mengikuti juga Instagram pekat PA Shalom yaitu @pa_shalomdepok. shalom depo Warta PA yang keempat kakak ingin mengasih tahu nih ke adik-adik juga mama dan papa serta oma opa Kalau mulai bulan ini ibadah melalui zoom akan dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yaitu minggu pertama dan minggu ketiga Nah, warta PA yang kelima Untuk adik-adik yang memiliki kerinduan nih Untuk mengisi pujian Nah, sekarang adik-adik bisa kirimkan videonya Ke email PA Yaitu polkatpa.calumdepok At gmail.com Warta PA yang keenam Kakak ingin mengingatkan Kepada adik-adik serta papa dan mama Atau oma dan opa bahwa minggu depan kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah 8 pagi. Link Zoom akan dikirim satu hari sebelum ibadah akan dilaksanakan. Nah adik-adik, sekarang kita ada di penghujung akhir ibadah. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari lagu Kidung Ceria 358 Tuhan Allah beserta engkau Aktivitasnya seru kan? Jangan lupa dikerjain dan dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA Sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah adik-adik Tadi kita udah nyanyi, udah dengan firman Tuhan, udah kasih persembahan Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pagi hari ini engkau sudah boleh memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih kalau kami sudah boleh belajar tentang berdoa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang selalu berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapak. Ajarlah kami meskipun kami masih kecil, biarlah kami boleh Uh, terus berdoa dalam kehidupan kami sehari-hari untuk berbicara dan mengucap syukur, berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk adik-adik kami yang di, ada di kelas TK bersama dengan keluarga mereka di rumah. Tuhan, jaga mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan jauhkan dari virus COVID, ya Tuhan. Tuhan, berkati pertumbuhan adik-adik kami. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang... Takut akan Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihanmu saja ya Bapak. Inilah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.